Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anesalis Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang PC atau yang biasa kita kenal dengan personal komputer. Berikut bagian-bagiannya. Di sini ada power supply fungsinya untuk distribusi listrik dari AC atau listrik utama mendistribusikan ke mainboard dulu kemudian nanti lari ke prosesor dan perangkat lainnya. Terus kemudian untuk prosesor di sini fungsinya sebagai otak utama ya. Jadi semua perhitungan itu nanti dilakukan oleh prosesor. Kemudian selanjutnya di sini ada RAM atau read access memory ini Fungsinya untuk penyimpanan data sementara. Jadi enggak semua hasil datanya itu disimpan ke hard disk atau SSD ya. Jadi ada yang sementara disimpan di sini. Nanti kalau sudah dianggap oke, okay, baru disimpan ke media penyimpan Terus selanjutnya ada VGA. VGA ini fungsinya untuk tampilan. Jadi motherboard rata-rata itu ada. VGA onboard jadi ada VGA bawaannya untuk meningkatkan performa biasanya di-upgrade dibelikan VGA card sendiri selanjutnya media penyimpanan sekarang media penyimpanan ada dua setahu saya jadi ada yang harddisk, ada yang SSD. SSD ini ada dua juga, ada yang NVMe 2 Tapi kita punya yang SATA karena soketnya di sini belum ada Bedanya di kecepatan, SSD ini lebih cepat 10 kali kalau nggak salah Jadi ini kecepatan bacanya sekitar 550 MB per second, ini kalau nggak salah sekitar 50 atau 60 megabyte per second jadi SSD sekarang lebih banyak dipakai daripada harddisk Cuman di SSD kendalanya di kapasitasnya kecil Salah satu kelebihan PC itu mudah diupgrade. Jadi kita bisa mengganti prosesor RAM sama VGA Untuk pembelian atau mau meng-upgrade prosesor ya? Jadi yang perlu kita perhatikan itu pertama soketnya. Jadi disitu soketnya soket berapa? Jadi antara prosesor dengan soket yang ada di motherboard itu harus sama. Kalau nggak sama berarti ya harus ganti prosesor dan motherboard. Terus kedua sekarang yang ada di pasaran itu ada DDR3 sama DDR4 perbedaannya. Otomatis ada di soketnya. Karena nggak e, bisa terbalik seperti ini, sekarang yang paling baru itu e, pakai DDR4. Terus e, ada tipe prosesor Intel ya, jadi ada tipe prosesor Intel itu e, yang serinya di belakangnya itu ada huruf F-nya. Nanti kita tunjukkan di monitor. E, seperti apa. Jadi prosesor yang ada tipe F-nya itu wajib pakai VGA karena VGA onboard-nya meskipun ada VGA onboard-nya di motherboard itu nggak akan bisa mengeluarkan tampilan karena memang tipenya tipe prosesornya tipe F. Jadi wajib pakai eh, VGA card. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo komen di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.